Salam jumpa lagi dengan kami pasukan RT2 Musik. Tapi kau terima kerjil, biar sudah sayang, saya bisa sendiri. Jadi jangan kau balas, aku butuh kau lagi. Kau cari lain Mengganti Biar hubungan ini sangat das henti tak mungkin Tahan kau pergi Secapai terus bertahan Ikuti kau pujaran dengar untuk saya sabar Coba kau jujur Kalau memang sudah sayang Biar sama jauh Dan lepaskan kau putangan Aduh sayang tapi, pakai